Mujizat Doa Bersama Santa Helena dalam Masalah Perkawinan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, Amin. Tuhan, engkaulah yang mempersatukan kami dalam sakramen perkawinan yang agung dan suci ini. Kami bersyukur atas anugerah kebersamaan hidup ini. Namun pada saat ini ya Tuhan, kami sedang mengalami masalah dalam relasi kami berdua sebagai suami istri. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tiada masalah tanpa jalan keluarnya. Lebih-lebih dengan dukungan doa-doa Santa Helena, kami percaya bahwa kami tetap dapat menjaga keutuhan perkawinan kami hingga maut memisahkan kami. Ya Santa Helena, dampingilah keluarga kami ini. Mohonkanlah kepada Tuhan rahmat kesabaran, kerendahan hati, dan sikap saling mengampuni di antara kami berdua. Bantulah kami untuk membangun komunikasi yang lebih baik sehingga kami mampu memahami apa yang menjadi keluhan dan harapan suami istri. Doakanlah kami ya Santa Helena, demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu,